Sebab itu Allah rakyat Katanya Nabi Isa besa Pau prakat kepada orang ramah pada zaman itu Kepada Bani Israel Ya Bani Israel Ini Rasulullah ilaikum Aku ni adalah Rasul dari Allah Kepada kamu sekalian lima baina Aku mari membenarkan kitab-kitab Taurah dan kitab Injil Yang Allah Ta'ala turung kepada aku wa mubasyiran yati min ba'di Ahmad dan aku nak ceng khabar baik kepada kamu semua selepas daripada ning adanya seorang rasul yang akan datang selepas daripada aku nama dia apa Ahmad sebab nama nabi ni nama banyak dan nah, walaupun terkena masyhur dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi banyak lagi um, nama-nama Nabi, tersebutnya Ahmad, terse tersebutnya Mustafa, tersebutnya juga Syafiq, Musyafaq dan sebagainya. Banyak disebut nama-nama Nabi, sama ada di dalam Quran, tapi tersebut di dalam kitab-kitab zami dahulu ni memang banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به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 وَإِذَا سَمِعُوا عَنْهُ وَقَالُوا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا الْجَاهِلِينَ Ayat 51-55 Surat qasas Sudah pun uh, kita baca dah kemarai Lalu hari ini baca sekali lagi Ayat 51-55 ni ayat 51 baca sekali lagi sebagai a uh, pengetahuan kita dan demi sesungguhnya kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami al-Quran dengan berturut-turut kepada mereka iaitu qrae tuha wa turum adonyo somo-somo dalam masa 22 tahun lebih supaya mereka berulih peringatan lalu berimeh ani tujuhnya besar itu, jadi, umat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berime dan dapat, peringatan, kalau turun sekaliguh, Allah Ta'ala pun kuasa boleh, buat turun sekaliguh, raya. tapi Allah tak ada kehendak macam itu, tak suka dengan kitab Taurah, kitab Injil, yang turun sekaliguh, tapi, turunnya sikit, sedikit, sedikit, mengikut keadaan peristiwa yang berlaku pada zaman itu hura'ya pun <coughs> 1, 3, 2, 0 sudah pun kita baca dah kemarahan jadi nak ayat katanya kura'ya ni adalah kitab yang apa nak sebut yang terbaik yang paling istimewa ni duduk di kita sendiri lah nak belajar dalil, setakat mana Quran tu memang menjadi satu mu'jizat yang sangat besar Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat dia sehingga ke hari kiamat. Nampak sebuah ya Nampak tak tak tak tak, tak tebal mana, Kalau nak kira dengan kitab-kitab hak -kitab manusia tulis lebih tebal lebih banyak. Kalau kita tengok sebagai seburuhlah. Bapak boleh kera'ah tu Sebut sebuah Mada Cara hidup manusia Tiap-tiap orang -tiap Sampakai hari kiamat Bapak tu Tak rayak banyak Tak rayak rai raya, la'id Dia so so so so so Allah Ta'ala kuasa belakang Dia nak rayak sikit Nak rayak banyak Tapi Mada Maknanya Padairah Dengan sebuah kera'ah Yang Allah Ta'ala bagi Kepada umat Nabi Muhammad ni Boleh kita Boleh guna Boleh guna patu hok nok pentingnya manusia tu jadi orang berjuru jadi orang baik jadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah padahal tak ada kena hurai banyak kalau hurai banyak maknanyo bukak Bukak buke kampi pula jadi nangsyur jadi tamla pasai heok manusia boleh baca part tu hmm, tak dak hurai banyak tapi isi yang ada di dalam Quran ni padat dia panggil Padat maknanya podi, ketak dengan isi dia. Lepas itu perkataan yang sikit tapi maknanya banyak. Itu pun hampir-hampir sama dengan perkataan yang Nabi sebut. Nabi juga ya keceh tak ada pasang hurai dia sosok. Nabi sendiri ya rakyat katanya, Bu'is itu bijawami'il kalimi. Aku dibakit jadi Rasul dengan ucap p yang aku dah sebut tu, yaitu yang dengar rekah perkata itu e, tapi maknul yang ada dari hak aku dah sebut tu banyak. Tu hadis Nabi. Apa lagi perkata e, Allah subhanahu wa taala firman Allah taala. Sebab itulah Allah taala puji dari ayat ni diadonya boleh tuhong um, sebab. Yaitu yang alladinatina hulkitab min qablihi. Humbihi yukminun. Orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka berimeh kepadanya. Gak apa tu? Iaitu orang-orang yang biasa di baca kitab Taurah, kitab Injil, belum pada Quran lagi. Orang-orang yang baca. Seperti, ini sebagai Misar Abdullah bin Salam. Patut tersebutnya, berkata Said bin Jubair ayat ni turun ni iaitu sebabnya 70 orang dikalangi orang-orang Kristian yang paha ugamu yang diutuskan oleh Raja An-Najashi apabila mereka itu mari jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi baca Yasin wal Quranil Hakim Sapa ke akhir surah maka mereka itu menangis dan mem, dan memeluk Islam. Orang ayat katanya puak-puak ni ya reti isi-isi kita pada zaman dahulu dan mari reti pula isi Iqra'. Baca so, so so so so Nabi baca Iqra' kepada puak dia. Serta dengan khamrudem, hadu di dalam otak, puak-puak dia, dalam hati. Kau Khamidu baca dalam kitab Taurah, kitab Injil. Masya Allah. Jadi masuk pun malam. Jadi masuk pun malam. Allah tak ada pun puji mereka ini. Iaitu apa? Orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka berimeh kepadanya. Berimeh kepada siapa tu? Berimeh kepada Allah. Ataupun berimeh kepada Al-Quran. Alhamdulillah gaponota ya kaki bawah yakni ada di antara ahli kitab Yahudi dan Nasara termasuk pendeta-pendetonyo pendeta ni artinya orang-orang nakbuat yang ada di dalam agama Kristian tu yang berimej kepada Al-Quran dan telah memeluk Islam dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan di dalam kitab-kitab mereka Alhamdulillah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 banyak lagi um, nama-nama nabi tersebutnya Ahmad terse, tersebutnya Mustafa tersebutnya juga Syafiq Musyaffah dan sebagainya banyak disebut nama-nama nabi sama ada di dalam Quran tapi tersebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu ni memang banyak ani nabi no, katanya Nabi Isa sendiri yanyan kepada kaum atau Bani Israil pada zaman dahulu maka orang kalau duduk baca kitab Injil tu dia reti apabila dia dengar pula Quran masya-Allah jadi kalau lebih kalau lebih reti kalau lebih apa ni makan isi yang ada di dalam Quran yang Allah Taala sebut. Lepas tu Allah pun royak sifat-sifat pokok dia. Kita pun kena masuk di dalam ayat ni juga. Wa idza yutla alaihim qalu amanna dan apabila al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Supaya juga qira apabila dibacakan kepada kita. Oge oge baca kita dengar. Jangan orang baca kita duduk kecek. Jangan orang duduk baca kita duduk sibuk gogan-gogan gogan-gogan lepas tu kena tengok juga. Tepat baca tu munasabah kedok dak tu? Kalau tepat orang duduk kecek, kita gi baca Quran. Quran ni semulaknya kita ada apabila orang baca, kita pakai dengar belaka jangan kecek. Tapi kena tengok juga orang hak baca tu kena kedok dengan tepat dia. Orang dok kecek ke gaga tepat tu bukan orang duduk dia dok. Supaya orang dok dalam nak orang duduk hijau, dapur, babay, gogay, gogay, kena duduk goyak, goytu, goyak, kita duduk dibaca Kro'el di situ, ataupun kita pasal Kro'el di situ. Ini, kena tengok, gati. orang yang nak baca di situ, orang nak pasal Kro'el di situ, kena kedok. Tepat dia. Dia kena kira, gati. kala, tesa. Da. Masa dan tepat. Itu gitu. Tapi umumnya, apabila dibacakan Kro'el, dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kena? hani oge oge pada zaman dahulu dia kata kan ah man nabih kami berime kepadanya nya yo bernga ayat ker ayat yo, yo yo yo yo kami percaya kepada ker sesungguhnya io adalah perkaya yang betul benar dari tuhan kami pak kita pun apabila dengar ker walaupun kita tak faham nah saya anggap katanya kita bukan orang arab apabila kita dengar ker ayat campin tno terjemuh barulah kita faham tapi orang dia hok pandai bahasa Arab ataupun orang Arab dia dengar Quran dia tak ada kena tak ada kena terjemah dana Tak ada kena royak, kwam tak ada kena royak maksudnya dak tak ada kena royaklah sebab apabila dibaca pop pop pop pop pop pop ya reti selalu Alhamdulillah dak kita pun kena royak katanya dia yo kami berimej dengan Quran dak betul sungguh dari Tuhan kami sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah telahpun mematuhinya ni tengok juruhnya orang-orang pada zaman dahulu nak ayat katanya belum pada kera'ah tu hewak turun lagi cahaya dulu lagi sebab apa? sebab isi dia isi kera'ah ni dia sort-clong dengan isi yang ada di dalam kitab Taurah kita Injin ni orang panggil orang jiwa bersih saya pahak daripada dak baca sikit-sikit dalam tafsir ni dak iaitu nya orang hak pasal Tuhan nak masuk Islam kepada dia walaupun dulu dia dak sembah tok kong sembah ga tu sembah orang ni wak ga tu wak kan ga ni tapi orang tu orang pasal orang tamak tambo orang berjuru orang baik jiwa dia tu nampak katanya nak masuk-masuk dengan hak, hak Islam aja walaupun dia dak dalam agama asing agama asal dia tapi apabila dia mari Dengar ajaran Islam, orang rakyat, rakyat, rakyat, rakyat Dia pun berasa jelira sendiri nak masuk Islam Jadi macam ini dah Jadi orang berjuruh Orang ada berjuruh nak. Dalam Islam Belum pada Islam pun Dia pun nampak berjuruh dah Nampak nuk dah kepada Islam Walaupun dia tak ada paham-paham Depen orang katanya Aku nak tukar agama nak masuk Islam Tapi petikam dia Hanya buat hari, hari, hari, hari tu Nampak pasal ni? Nak kepada Islam. Nak ngaji Islam. Nak reti, Nak pahal, Nak tanya, Nak aman, Nak apa. Serta ringan Allah Ta'ala, We jadinya ada sebab, Boleh dia masuk Islam. Alhamdulillah. Apatah lagi kita. Hak nuk, naknya, nuk, Di kita. Kita orang Islam ni, We jadi, Masuk dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Hak tuhera yak gapo, Pakat terima, Ya Allah. Amanna. Amanna. Kami berimeh, Kami berimeh, Ha, tak ada tolak sikit habuk walaupun sikit Walaupun benda nampak tamadah-tamadah ya Tapi kita apabila tahu katanya benda ni adalah ajaran Allah ajaran Nabi Ya tu dah Nabi rakyat katanya La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jiktubih Tidak sempurna lagi imej seseorang kamu Sehingga hawa nafsu dia, otak dia tu boleh turun supa dengan benar hak aku duk ajar aku duk royak. Dan nabi royak gapo? Walaupun nafsu kita ni nampak keras weh, tak boleh terima. Atau teceh katanya, kita belum berime lagi dengan sebenarnya. Tapi apabila kita pakak terima ajaran nabi, ajaran Allah, alhamdulillah, tanda katanya hati kita lembut tu. Seorang tok guru yang katanya hati kita ni jadi suka dengan gandung hok buat roti tu ha tu jadi lembuk ikut nak no, nak no uli nak no kameh ikut mana-mana-mana boleh berlaku ha tu tu, hati kita jadi lembuk macam tu terima ajaran Allah ajaran Nabi jadi tak ada kena no ta'wil banyak Nabi raya lagu ni ya lagu ni ha gitulah ha Allah ta'ala raya pun lagu tu lah tuhan pun wa wa'idha yu, ul ul'a'ika yuktauna ajarahum maratain mereka itu akan berulih pahlawan dua kali Disebabkan kesobaran mereka Agar apa dia terjemuh Alik bawah lagi Nota kaki 1, 3, 2, 2 Mereka mendapat pahlawan dua kali Pertama Kerana mereka berimeh kepada kitab mereka Yang kedua Kerana mereka berimeh kepada Al-Quran dan memeluk Islam Mereka mencapai kejayaan yang tersebut Kerana soba dan tetap teguh mempertahankan imenyo itu sekalipun mereka diganggu oleh kaumnya sendiri dan kaum musyrikin yang lain. Sebab tu setengah-setengah orang hak masuk Islam di zaman Nabi iaitu Abdullah bin Salam. Yang reti agama Yahudi, tapi dia masuk Islam. Orang Yahudi ni masya-Allah maki kepada dia ni. Susuk-susuk mulut kata Mung ni anak celaka, Mung ni adalah ahli ni aku, kata-kata kepada dia, sebab apa tu? Abdullah bin Salam ni, orang yang pandai baca kitab Taurah, dan reti selok-belok, dia panggil. Rai la'iyat tang-tang, dia reti habis. Bila dia mari dengar kera'i, dia masuk, cara hidup dia, dia kata, ya aku jumpa lah, dengan benar-benar yang sebenar. Alhamdulillah, kalau kita zamil-zamil lah ni, ya, jauh awad lah. Kalau orang siap, macam awal, orang yang panah dok baca kitab. Baca kepada lukwat dia tu, so, so, so, so, so, so, boleh ceramah, boleh, pop, pop, dia masih Islam. Oh, orang jenis-jenis pasal ni, Kalu-kalu pasal ini, dia reti Islam, reti sungguh, serta dia boleh rayak pula dalam agama, pasal dia lagu mana, lagu mana, yang mana betul, yang mana tak betul. Dia boleh rayak. Lepas kita nak lah orang yang lagu ni. Orang Islam kita, kita duk nuk ni, reti banyak-banyak ugamu. Boleh ke apa? Periak tiap di antara ugamu tu, ugamu ni, boleh royak ke tu, royak ke ni, bukan kita reti ugamu kita saja tak? Seperti yang kita tengok zamil-zamilan ni lah, alam saya tak ada puji orang sangat. Iaitunya Dr. Zakir Naik. Orang masuk Islam dengan dia, boleh kata banyak mana. Kadang-kadang masa dia duk tengah ceramah, dia duk royak Islam kepada orang. Orang-orang masuk Islam dalam mikrofonnya menggunakan mikrofon dia pun di atas WT dia tu kadang-kadang mengucap 2 kelima syahadah yang dia mengajar depan-depan orang ramai orang beribu Alhamdulillah dengan Allah saya yang orang kadang-kadang dia, tanya dia kalau lagu tu kalau lagu ni yo apa ni uka masa Allah so so tah saya hingga orang dengar pun berasa tanya yo jang dah bukan jang arti Allah dah tapi terimanya kebenaran kalau belum pada Dr. Zakir Naik ia itunya Al-Syikh Ahmad Didad Allah Yarhamuh Orang okay, Afrika Thai, masya Allah Ingat habis kita Injin Bila yang naik atas weti, Kro'ayah dia boleh rayak Dan Injin seko-seko Dia boleh rayak Dari kita Injin Duduk di muka berapa Duduk dalam surah ke apa Sosa -so, dia boleh rayak Ini nak ayat katanya Kita orang Islam pun lagu betul lah Kena ngaji wujud di Allah Wujud di reti Sungguh katanya kita Kaji isi yang ada Di dalam Kro'ayah Di dalam hadith tapi perlu juga tahu dari agama-agama lain. Orang okay, jenis pasal ni insya-Allah tak ganjer. Kalau dia reti sungguh. Tapi kalau sekiranya orang Islam kita hak agama dia sendiri tu duk go ngok ngok ngok ngok ngok. Apa tu dia ngaji hak lain? Hmm selera habis. Kadang-kadang tinggal Islam. Sebab apa? Sebab duk tak duk du, nampak agama lain lebih molek. Ha Allah alam nah pakak-pakak mengajilah kita ni dalam Islam mudah-mudahan insya-Allah Allah, Allah taala akan beri kepada kita kebijaksanaan eh lepas tu apatah lagi orang tu dia cara dia mikir tu bukan sekadar spike tak dia mikir cara ulwah atau pandai banyak-banyak bahasa boleh masuk antara bangsa dia tu alhamdulillah eh? Masa masahbirah insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni